Saat malam Lukai hatimu, lebih dari ini kita kan tahu terus bersama. Satu saat nanti, kau akan dapatkan Seorang yang akan hidup Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasku dari hidupku, saya nyukai hatimu. Semakin ku selaku guru, dari hidupku Tak ingin selaku hati